Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Selamat bertemu kembali dengan channel saya Bambang Sireno. Hari ini akan menyampaikan materi tutorial yang sederhana Semoga dapat bermanfaat Namun, saya jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe -nya. Marilah kita ikuti tutorial pada kesempatan kali ini pada prinsipnya kita sangat sederhana sekali untuk itu kita awali dengan membuka kita cari icon powerpoint ini kita klik kemudian muncul seperti ini ini adalah tampilan-tampilan tampilan-tampilan powerpoint kita kita tinggal memilih nah, kita, kita masih terhadap awal ini kita akan menggunakan yang blank presentasi nah, wujudnya seperti ini blank presentasi ada dua kolam nah sini untuk letakkan kita akan menuliskan dalam pembuatan materi presentasi ini ada berbagai macam cara Namun kita awali dengan kegiatan yang sederhana sekali Yaitu dengan manual Kita ketik secara manual Misalnya kita akan mengadakan uh, Membuat presentasi pembelajaran Dengan materi IPA Misalnya Yaitu tentang Ciri khusus makhluk hidup. Makhlu hidup ya, hidup ciri khusus makhluk hidup ini untuk kelas 6 biasanya untuk tampilan seperti ini kita tuliskan Pembuatnya misalnya, oleh, misalnya, saya sendiri, bambang, so, misalnya seperti ini, ini tampilan uh, slide kita yang pertama yang kita beri judul ciri khusus makhluk hidup, sangat sederhana sekali ya, seperti ini. Sekarang sebelum slide yang kedua Ini kita atur posisinya uh, Misalnya kita akan mengatur ini tulisan agak ke atas Maka ini keluar, so, kita klik langit ini Setelah muncul tanda seperti kita naikkan ke atas Sedangkan yang bawah kita klik juga Kita turunkan uh, ke bawah Untuk pewarnaan misalnya ini kita blok kita suka warna ini ada tambahan warna di ini ada merah kuning ya. ini sesuka hatinya kita untuk menarik agar presentasi kita Bisa kita beri warna seperti ini mungkin hurufnya kurang bagus kurang besar atau kurang kecil kita gunakan ini untuk berkecil untuk memperbesar kemudian pertama yang kedua seperti biasa kita blok lagi misalnya saya suka warna merah ya, seperti ini jadilah tampilan slide kita yang pertama yaitu dengan ciri khusus makhluk hidup. untuk menampilkan slide yang kedua kita tinggal menambahkan kita cari di sini adalah ada menu New Slide, artinya slide baru. Kita tambahkan di sini, kita klik. Nah, muncul slide yang kedua. catnya juga sama. E, misalnya kita akan menggunakan materi ciri khusus makhluk hidup, yaitu binatang. Ciri binatang misalnya cicak. Nah, ciri binatang cicak. Maka cirinya kita tulis di sini. Kalau materinya banyak, kita tulis misalnya satu. Misalnya cicak itu ciri khususnya bisa memutuskan ekor-ekornya bisa memutuskan ekornya kalau ada ciri yang kedua lagi tulis di bawahnya gua memiliki lidah lidah yang panjang dan ada Telapak Kakinya Memiliki Ketekat Misalnya seperti ini Ini slide yang kedua Jadi kita sudah mempunyai Dua slide Yang pertama adalah Nah, kita berjudul Ciri khusus makhluk hidup Dan si pembuatnya Yang kedua adalah Ciri binatang jejak Maksudnya seperti itu Bisa memutuskan ekornya Memiliki lidah yang panjang dan lengket Dan telapak kakinya memiliki Berekat nah, Seperti ini dan seterusnya kalau kita ingin membuat slide sesuai dengan kebutuhannya Tinggal menambahkan slide-slide ini Ini slide-slide slide ini Sampai di sini uh, Tempat kita lanjutkan Kembali ke slide 1 Tadi menurutnya sangat sederhana Terus manual Yang kedua juga seperti ini Saya akan menambahkan cerita ketiga kita buat new light, muncul blank light seperti ini. Link slide ini seperti ini, kita tuliskan fungsi, misalnya ciri khusus pada cicak. pertama tadi bisa memutuskan ekornya yang kedua memiliki lidah panjang telinga tiga telapak kakinya mau diberkat nah ini kita jelaskan di slide tiga nah untuk mempermudah kita tidak usah uh, menulis lagi guling menulis lagi misalnya satu tadi uh, me yang pertama, nanti adalah bisa ya, maaf. Bisa, bisa memutuskan, eh, berfungsi untuk mengat mengelabui musuh oh, so. ya, bisa seperti ini oh, ya ini oh, untuk ini, untuk yang kedua bisa seperti tadi diketik satu-satu bisa pula dengan cara di copy dengan cara seperti ini kita blok yang akan kita pindahkan di slide ke 3 dan kedua kita blok kemudian kita copy ini tulisan copy Se copy kita klik kemudian kita pindahkan ke slide yang ketiga ini hapus dulu Kemudian kita setelah posisi kursornya di sini kita pastikan di sini, iya kita ini duanya tadi terlewat, iya seperti ini. Jadi bisa kita ulang kembali. Tadi dengan cara mengcopy di blog, di blog keseluruhan, seperti ini. Setelah tertutup semuanya, kita copy yang di ikan di sini tulis sampai kemudian kita cari di slide yang ketiga, cursor kita letakkan di bawahnya, di bawahnya sini, kemudian kita paste kan di sini, ini pasted, muncullah di sini sudah, kita tinggal menambahi fungsinya di sini, berfungsi. untuk menangkap mangsanya nah. yang ketiga berfungsi untuk terkunci untuk merayap di dinding supaya tidak di jatuh. Ini slide jari ketiga. Kita atur posisinya sekarang. Ini judul kita cari posisi di tengah. Ah ini posisi di tengah. Ini ada rata kiri, ini rata tengah, rata kanan, dan ini rata kanan kiri. Maka kita posisikan judulnya di tengah seperti ini. Misalnya kita beri warna seperti tadi kita blok, kita beri warna, misalnya warnanya uh, ini. Kemudian yang ini juga kita atur, kita ratakan. Misalnya rata ini rata keseluruhannya kanan kiri kita ratakan nah ini supaya dapat rata depannya kita tekan dengan tak ini juga kita ratakan dengan Sepasi, maaf Sepasi Kemudian mulai yang ketiga ini Kita ratakan juga Dengan sepasi Kita turang berasal Nah ini tulisannya akhir uh, Rata kita buat misalnya angkanya kan hurufnya kurang besar kita perbesar oh kebesaran nah, makanya kita atur sesuai dengan yang ada di sini ini sudah kita mendapatkan tiga slide sebagai contoh nah, ini contoh di dinding malah berjalan ini. kita ratakan jadi berdasarkan kita atur dengan cara memindahkan kita telet-telet ini kita letakkan nah. kita pakai spasi untuk mendorongnya ini untuk menaikkan kita telet ke atas jadi, ya terus kita ratakan dengan yang dulu kita dorong dengan spasi Demikian pula yang ini, kita dorong dengan spasi Kita sudah mendapat tiga slide. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Pembuatan PowerPoint yang sangat sederhana, sebagai pemula, untuk itu. Dengan pembuatan contoh tiga slide ini Bisa menginspirasi kita Dan membantu kita dalam pembuatan Media pembelajaran Secara sederhana Jangan lupa Setelah kita menuliskan slide ini Cara yang berikutnya Ini apabila selesai Kita simpan Dengan cara Yaitu kita cari ikon dengan sked di pojok kiri di atas sini sked kita klik kemudian kita simpan kita cari di penyimpanan kita cari di folder ini ada tulisan ciri khusus maupun hidup tadi adalah powerpoint kita kemudian kita carikan misalnya kita taruh di E misalnya sini di E sini di sini kemudian kita save ingat-ingat tempatnya di E kita save iya selesai untuk mengetahui sudah tersimpan atau belum kita cari bersama-sama tadi tadi adalah di E kemudian kita cari E Ciri khusus makhluk itu ini, ini sudah ada Kita buka kembali Betul atau tidak Kita cek Terima kasih Demikian tadi adalah presentasi tutorial yang telah saya sampaikan Semoga dapat bermanfaat Dan untuk itu Saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat bertemu kembali dengan tutorial saya berikutnya